Ekspresi pria berpakaian hitam bernama Huo Zen menjadi gelap karena kata-kata Lindong. Segera. Sudut mulutnya terbuka ketika dia diejek. Aku tidak punya pendidikan. Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Petik 2. Apakah begitu? Senyum juga muncul di wajah Lindong. Dia perlahan maju selangkah. Tinjunya perlahan mengepal ketika dia tertawa. Kalau begitu... Apakah kamu mau mencobanya? Pertarungan ini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh murid biasa. Kamu harus bertanya terlebih dahulu kepada tetua Daosek kamu. Kuo Zen melirik lindung dan mengejek. Namun, tawanya baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba mendengar tawa yang memekakkan telinga dari para murid Dao Sekte di sekitarnya. Dia segera merajut alisnya dan mengalihkan pandangannya. Hanya untuk melihat murid-murid Daosek menatapnya dengan wajah mengejek. Mereka tampak seolah-olah telah mendengar sesuatu yang sangat lucu. Ying Huan-Huan juga diam-diam meraih sitar dan berdiri di samping Lindong. Rambut hitamnya bertebaran di depan dadanya seperti air terjun. Pada saat ini, penampilannya sebenarnya memiliki kecantikan yang agak sunyi dan lembut. Menyebabkan Lindong tertegun sejenak ketika dia melihatnya. Aku pikir kamu tidak akan pernah muncul. Namun... Ketenangan ini hanya berlanjut sesaat sebelum Ying Huan-Huan memutar matanya ke arah Lin Dong dan mendengus pelan. Lin Dong tanpa sadar membisu ketika dia melihat wajah wanita cantik itu. Dia sengaja menghindarinya selama periode waktu ini. Pada akhirnya, dia sebenarnya mengklaim bahwa itu adalah kesalahannya. Memang sulit untuk berurusan dengan wanita. Karena kamu telah muncul. Babak final akan diserahkan padamu. Namun, Atas nama setiap murid dari sekte Dao, izinkan aku serius memperingatkan kamu. Jika kamu kalah dalam pertempuran hari ini, kamu bisa melupakan memiliki kehidupan yang damai di masa depan. Mata Ying Huan Huan membentuk-bentuk bulan sabit ketika dia melihat penampilan Lindong yang tak bisa berkata-kata. Segera, tangannya menepuk bahu Lindong saat dia dengan malu-malu berbicara. Lindong juga tersenyum ketika mendengar ini. Matanya menatap Huo di dekatnya dan dengan lembut berkata. Karena seseorang telah menyerahkan dirinya ke depan pintu rumah aku. Dia pasti tidak akan senang jika aku tidak menginjaknya sedikitpun. pun." Hey, he, well said. Aku suka itu. Ying Huan Huan tertawa diam-diam tetapi segera merasakan makna ganda di balik kata-katanya. Wajahnya langsung memerah sedikit. Namun, dia dengan cepat pulih pada dirinya sendiri ketika mata lindung melihat ke atas. Dia melambaikan tangannya seolah-olah tidak ada yang terjadi dan berkata, Aku akan menyerahkannya padamu. Setelah suaranya memudar, Ying Huan Huan dengan cepat keluar dari arena dan kembali ke daerah di mana para murid Sekte Dao berada. Setelah itu, dia dengan lembut menepuk wajahnya yang agak panas. Lin Dong tersenyum menggelengkan kepalanya. Matanya melirik ke arah Huo Zen di dekatnya yang ekspresinya telah berubah sedikit jelek karena ejekan dari para murid Dao Sekte. Setelah itu, dia berbalik ke sisi lain di mana Chen Zhen dan tua-tua lainnya dari Sekte Dao berada. Dia tertawa. Guru Paman Chen Zhen, akankah murid ini mewakili Sekte pada putaran kelima? Baik, Chen Zhen tersenyum tipis. Segera, dia melihat ke arah dua tetua berpakaian abu-abu dari gua grit precipis dan berkata. Ini adalah murid Holde Desolate Aku, Lindong. Pada awalnya, ada ekspresi yang sedikit mengejek di wajah kedua tetua berpakaian abu-abu itu. Setelah semua, mereka bisa mengatakan bahwa Lindong hanya pada tahap 6 Yuan Nirvana dan ada terlalu banyak celah jika dibandingkan dengan Huo zen. Namun, cemoohan itu langsung menghilang ketika mereka mendengar namanya. Sebaliknya, kejutan terjadi, Lindong. Lindong itu. Yang dikabarkan telah bertarung dengan pemimpin misa segel iblis, Yao Ling, sampai keduanya terluka parah. Berbicara, insiden Blue Rock Ground sebelumnya telah menimbulkan keributan besar. Pada akhirnya, Sekte Dao telah mengirim sejumlah ahli untuk menangkap dan membunuh para penjahat yang telah menyerang para murid Sekte Dao. Karena ini, itu menyebabkan berita tentang masalah ini menyebar dengan cepat, mungkin. Bahkan Lindong sendiri tidak menyadari betapa reputasinya telah menyebar saat dia bersembunyi di Daosek. Haha, <ganti> masalah seperti itu memang terjadi. Chen Zhen tertawa samar. Mata pria tua berpakaian abu-abu itu melintas sejenak. Segera, mereka berhenti di Lindung dan tertawa. Pria muda ini hanya tampak pada enam tahap Yuan Nirvana. Berdasarkan rumor, dia harus menelan sejumlah besar buah misterius saat itu untuk meningkatkan kekuatannya dan mencapai tahap di mana dia bisa bersaing dengan Yao Ling. Ketika kata-katanya mencapai titik ini, suaranya berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Namun, aku pikir teman muda ini tidak akan menggunakan metode seperti itu untuk kontes hari ini. Apakah aku benar? Chen Zhen dan Wu Dao sedikit mengernyit ketika mereka mendengar kata-kata ini. Sama seperti mereka akan berbicara. Lindung sudah menangkupkan tangannya ke arah para tua-tua berpakaian abu-abu sebelum dia tertawa. Tetua, kamu dapat yakin bahwa mungkin tidak perlu menggunakan metode itu hari ini. Dua tetua berpakaian abu-abu terkejut karena kata-kata Lindong. Segera ekspresi mereka menjadi sedikit jelek. Jelas, mereka mengerti arti di balik kata-kata Lindong. Meskipun mereka sedikit tidak senang dengan kesombongan Lindong. Tidak mungkin bagi mereka untuk menurunkan status mereka dan berdebat dengan seorang murid. Yang bisa mereka lakukan adalah diam-diam melemparkan tatapan dingin ke arah Huo Zen. Yang terakhir juga tersenyum dingin dan mengangguk mengerti. Batuk. Namun, ketidaksenangan mereka menyebabkan sudut mulut Chen Zen dan Wu Dao mengungkapkan senyum. Setelah itu, mereka batuk pelan dan menegur lindung sedikit. Saat itulah mereka melambaikan tangan dan berbicara. Kamu akan mewakili kami dalam pertandingan terakhir ini. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Wu Dao. Dia segera berbalik dan tersenyum memandang Huo Zen. Yang senyumnya sekarang berubah sedikit gelap. Sebelum berbicara, saudara senior Huo Zen, tolong. Haha, saudara junior Lindong harap berhati-hati. Tinju dan kaki tidak memiliki mata. Mohon maafkan aku jika kamu terluka. Huo Zen berkata sambil tersenyum. Demikian juga, kakak senior Huozen, senyum di wajah lindung sama cerahnya. Orang-orang munafik, di dekatnya. Ketika Ying Huan-Huan melihat tindakan mereka, dia tanpa sadar mengerutkan mulutnya. Tidak bisakah mereka berdua tahu seberapa palsu senyum di wajah mereka? Orang ini sengaja mengagetkan pihak lain. Di sampingnya, Mo Ling tertawa. Ying Huan-Huan menatap Huozen ketika dia mendengar ini. Dia menemukan bahwa senyum di wajah yang terakhir itu memang menjadi sedikit kaku dan segera tertawa. Mereka benar-benar tidak menyukai Huo Zen. Setelah menyaksikan Lindong membungkam Huo Zen dengan cara ini, itu memungkinkan mereka untuk meredakan beberapa frustrasi di dalam hati mereka. Untuk berurusan dengan orang seperti Huo Zen, hanya seseorang seperti Lindong yang bisa memberikan pukulan kepadanya baik secara fisik maupun mental. Kecerdasan tajam saudara junior Lindung sama sekali tidak kalah dengan ketenaranmu. Kouzen perlahan melangkah maju, senyum di wajahnya memiliki jejak suram tambahan. Dia menatap Lindung dan tertawa samar. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan tampil kali ini tanpa kesempatan untuk menggunakan buah-buah misterius itu. Bang, Houzen tiba-tiba melangkah maju setelah suaranya terdengar. Segera setelah itu. Gelombang kekuatan Yuan yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, itu berubah menjadi tekanan gemuruh yang menutupi Lindong. Kuo Zen menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Jelas bahwa dia jauh lebih kuat dari Song Yan dari sebelumnya. Para murid Dao Sekte sekitarnya memiliki ekspresi serius karena ini. Meskipun mereka sangat percaya diri pada Lindong, Kuo Zen bukan individu biasa untuk menjadi anggota generasi muda yang paling luar biasa dari Great Prechip Yang terakhir pasti memiliki keterampilan untuk mendukungnya. Lin Dong menekuk kedua tangannya. Sementara tubuhnya lurus seperti tombak. Dia tidak bergerak terlepas dari seberapa kuat tekanan daya Yuan dari Huo Zen. Hanya hawa dingin samar melintas di matanya yang menyipit. Izinkan aku untuk melihat seberapa kuat kamu. Pria yang mampu melawan Yao Ling sampai kedua belah pihak terluka parah. Ekspresi gelap dan tegas melintas di mata Huo Zen. Segera, dia maju selangkah. Yuan Power yang liar dan kejam keluar dari dalam tubuhnya seperti gelombang lautan yang hebat. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam saat dia bergegas keluar. Dalam sekejap, dia muncul di depan lindung. Gua setengah gunung. Huo Zen tidak menunjukkan belas kasihan saat dia melemparkan pukulan ke depan. Yuan Power segera berkumpul dengan liar di atasnya. Pukulannya cukup kuat untuk menembus gunung. Bang, liar dan keras berisi kekuatan yang mencengangkan saat dilemparkan ke depan dengan eksplosif. Itu juga secepat kilat. Dalam rentang napas, itu sudah tiba di depan dada Lindong. Suara angin deras tajam menyebar di peron dengan cara memekakkan telinga. Bang, liar dan keras tiba-tiba membeku di saat berikutnya. Sementara murid Huo Zen langsung menyusut. Itu karena dia melihat Lindong memblokir tinjunya dengan satu telapak tangan. Serangan kuatnya, yang bisa menembus gunung, sebenarnya langsung diblokir oleh Lindong. Kekuatan kecil ini tidak cukup. Lindong membuka mulutnya dan tersenyum pada Huo Zen. Namun, senyumnya sangat mengerikan. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba mencengkeram telapak tangannya sementara seluruh lengannya juga mulai menggeliat.